Oke, okay, seberapa agamisnya lo? Wah, anjing lu gua kayak <tik> tak <sata> dong. <tik> Kenapa? Pamer ibadah. Pintu teater Creative Exploration Network telah dibuka bagi para penonton yang belum subscribe. Subscribe bego. Seberapa agamisnya lo? anjingnya agamis ya. Oh my god. Apa merasa dosa? Se. Gua kayaknya masih di skala 1 sampai 100 kayak gue. M. Hmm. Apa, -apa lo? Kamu nah, muslim? Katolik. Hindu. Islam. Kristen uh. Protestan. Nyembah sumpit. Kalau gue punya pian bikin agama nyembah sumpit gue. Ya <laughs> tuhan nyembah. Sumpitnya sumpit tuh. Oke. Enggak ada apa-apa, agama apa-apa. Kristen Protestan. Saya berapa abad ini? Kalau dari skala 1 sampai 10 kayaknya tiga eh, kali ya, tiga atau 4 lah. Jangan kan kajian, gue buat sholat aja masih bolong-bolong. -bolo. Ih lagi ikut kajian. Kalau pelayanan gitu? Pelayanan belum. Gereja di mana sih, Hmm, gue gua gereja di, di HKBP. Gua juga enggak rajin-rajin buat ke gereja, gitu cuman kalau berdoa gua selalu berdoa. Gua enggak sih tipe-tipe orangnya sih gak, yang agak pasif juga sih. Bisa bilang pasif juga aktif juga. Aktif pun itu juga harus ada pemicunya gitu. Tapi gimana ya? Solat aja gue masih nggak tepat waktu gitu nggak yang lima waktu salat kayak misalnya. Nah, idul Fitri saya salat. Idul Adha saya salat. Ya kan susah banget saya salat. <tuh> Maaf ya Allah. Terus apa ya puasa. Wah nggak sih gue masih belajar sih. Kalau iman, insya Allah sembilan sepuluh lah sepuluh sepuluh. No, jingle gue dihujat nih pasti di komen komen. Gue nggak bisa bilang seberapa agamais. Hitungannya pakai apa? Value. Kalah, ada skala. Setelah gamem bisa dilew, nggak bisa ada tingkatannya, cuy. Oke, okay. gua kan bukan Tuhan, cuy. Ya, gue gua ngerasa gitu sih. Tapi gua nggak yang bawa Tuhan-Tuhan kemana-mana. Gue santai aja, chill, bro. lu mulai dari gue. Bisa ya? <laughs> <coughs> ikut ibadah sih, bang. Ada ibadat, setiap minggu. Pasti setiap minggu ibadat gak pasti. Gua cuma doa tuh pas makan sama tidur doang. Tapi biasanya ngikutin istri sih. Jadi kalau istri, "Ayo ke gereja," mesti dipecut gua. tapi gua selalu berterima kasih sama Tuhan di atas. Terus ini juga gua punya uh, doa salam Maria di sini. Jadi ya, seagamais itulah gua. Sebenarnya aku nggak nggak terlalu yang religius ikut pelayanan di gereja atau gitu-gitu ya. Setiap hari Minggu gereja kok. Cuman sebelum hari Minggu maksiat. Balance. Mm. Kalau Anda melihatnya dari saya, rajin ke gereja sepertinya tidak agamis. Tapi, kalau Anda mau melihatnya dari perilaku kemanusiaan saya, ya mungkin bisa dibilang agamis. Gue ngerasa 30% karena gue uh, banyak banget yang gua gue lakukan, tapi gue ngerasa banyak juga yang gue lakukan, kelakuan-kelakuan gue yang akhirnya. Benar-benar enggak nyebrang ke arah bandel, gua nggak narkoba, gitu loh. Gua nggak free sex yang akhirnya gua kena AIDS gitu. Gara-gara batasan-batasan agama yang gua pegang ini. Pernah? surat apa yang lo bisa? Banyak sih. Yes, iya. Yeah. boleh coba Nama apa? Nih gua baca surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, aufu bi Afu bil uku di a matul an ami ilma yuts la alaiqum antum huru wow udah hafal juga jangan salah ya agama gue Islam cuman iya ya ya belum ya. belum wow. lah ya belum lah ya iya belum mungkin belum ya karena aku masih suka meninggalkan sholat masih suka melarang perintahnya <laughs> tapi aku berusaha untuk sholat oh, <laughs> subuh sholat subuh jarang sih gua sekarang karena gua ngantor jam 10 kan jadi bangun suka jam 7 jam 8 subuh ya susah banget tapi sholat pernah pernah sholat pernah oh, pernah lagi, pernah. <laughs> <laughs> pernah sholat masih masih masih masih ah. sholat masih Kenapa sih mesti membahas agama? Iya, gua enggak tahu ada di sini tayangan. Ya. Kemarin yeah! gua habis ujian praktek agama, ada satu pertanyaan yang satu alasan nggak ada yang bisa jawab, gue yang bisa jawab dan di Google pun di Wikipedia nggak ada. Lumayanlah. lah. <laughs> benerin nilai-nilai Islam tuh apa sih WC kebaikan, kebaikan, kebaikan lo terhadap sesama manusia dan ketaatan lo terhadap Tuhan yang ada di atas sana. Karena gue masih nyinkronin logika sama agama. Jadi kalau misalnya teman berlogis logis di kitab gua diajarkan gue, gua akan seagamis itu Akan mematuhi itu. Salat ya wajib. Iya, gua ngerti agama gua tapi gue kayak nggak terlalu apa sih nggak terlalu mengikuti banget gitu. Nah, cuma gua adalah tetap gua kalau bersyukur tetap ke Tuhan. Ya, lu nggak perlu nggak perlu menunjukkan agama lu sih buat kayak menunjukkan lu orang baik itu pada kalo pada dasar lu balik, eh baik ya udah nggak jarang sih, cuma sering skip aja sementara. Parah tante, parah eh, tante, parah gereja, padahal ke mana tante? Mama, ampun, mama. gua nggak, bukan agami saya. Jadi sebenarnya Kristen itu buat gue bukan agama, tapi itu soal relationship hubungan gue sama Tuhan, sama kayak hubungan lo dengan manusia. Tapi gimana hubungan lu sama Tuhan? Kayak vertikal dan horizontal. gua akan mendekatkan diri kepada Yesus masih ya Islam Muslim sholat lima waktu pokoknya yang kewajiban kewajiban ngaji sih gua ya bisa baca al quran sholat tapi gue berdoa selalu kemana-mana gue doa sendiri yaitu ayat kursi itu kuncinya tapi untuk sedekah dan lain-lain eh nggak boleh dikasih tahu kan tangan kanan memberi tangan kiri tidak tahu jadi ya gue kayak masih susah sholat gue masih susah ngaji dan lain-lain karena gue masih malesan <laughs> gua mengikuti organisasi di gereja gua gak terlalu ikut banget di organisasi-organisasi agama sampai sekarang gue masih aktif di organisasi gereja gua nggak agamis-agamis banget tapi gue punya Tuhan di hati gue gue masih berdoa dalam hati dan masih mengandalkan Tuhan dalam segala perkara gue berdoa makan gue takut cuy lagi makan keselak mati nggak tahu tapi gue takut banget sama kematian dan gue percaya banget gitu loh kayak sama iya iya aja lu <tusuk> Ya kalau misalnya gue lagi ngapa-ngapain ya gue short mau waktu. Tiba-tiba gue lagi meeting gitu kadang ya. astagfirullah gue lupa. Orang laki nih gue gak ngerti masih diterima apa enggak. Ya Allah. Terus <tuk> bapak gue nonton? <tuk> agamis lah Alhamdulillah. Apa nih? Apa agama lo? Islam. Seberapa agamis lo? Hmm, tujuh puluh lima? Tujuh puluh deh. Dulu gua gamis banget gua SD TPA, wih. Masih lomba salat. Sekarang <tuh> enggak aduh. Gua menyembah Odin atau Odin bapaknya Thor. Viking. Lo tuh nggak guna ya? Ya, paling gua ke gereja setiap minggu terus kalau bangun pagi dan sebelum tidur berdoa sama sometimes baca ayat Alkitab tapi enggak sering. Seminggu itu pasti gua bakal gereja. Sebulan mungkin ya 3-4 kali. Dan pergi natalan ikut pasca ikut perjamuan kudus udah. Gua masih gereja meskipun kadang bolong-bolong tapi enggak sebanyak gerejanya masih gua lebih banyak gereja daripada bolong-bolongnya. ya gua hmm. berusaha untuk menjalankan apa yang sudah uh, menjadi ketetapan agama gue gitu. Kan kita yang hidup tuh kan cuma sekali ya kan. Kalau bisa sih tiap detik kita jadi lebih baik aja. Terus menggali kali ya. Terus kayak ya terus belajar aja. Cuman gua nggak terlalu yang ngedalemin sih. Tapi kadang-kadang suka nggak gua praktekin, suka nggak gua pedomin dalam hidup gitu loh. Setiap hari tapi lu salat enggak. enggak? Enggak sih. Astaga. <laughs> Taruh sedikit enggak apa-apa. Cuman gue berusaha untuk sholat setiap hari. Alhamdulillah. Seberapa agamisnya lo? Wah, anjing lu gua kayak atah dong. Kenapa? Pamer ibadah. Oh, enggak. Maksudnya gua pengen tahu seorang Agus tuh gimana sih kehidupan keagamaannya gitu. Yang kewajiban gua insyaallah jalanin terus. Iya, ya Eh, bentar ya. Gua saat dulu seberapa agama menurut gue, gue Kristen yang.. puluh 60% lah gereja gak pernah skip gue ngerasa kayak gue dosa banget kalau gue mau gereja karena di otak gue Tuhan cuma ngasih satu hari dalam seminggu masa gue gak bisa luangin waktu cuma kurang dari dua jam karena gue gak mau berteman cuma karena agama lo apa? ras lo apa? gue enggak, gue mau berteman sama semuanya jadi gue tahu kan mereka religion All religion dictates a good behavior, mm. and being a good citizen and having a kind heart mm. and being giving, and I try to emulate that.